Tidak akan bisa bicara lagi guru Dia cari masalah dengan kita Kematiannya bukan hanya Mengalihkan bahaya dariku Tapi juga menghancurkan harapan terakhir Jakti Sing untuk selamat Kita bisa berhemat 500.000 <laughs> <yeluh> Ya itu juga malang ini ternyata berguna juga. Kita tidak bisa memakamkannya. Mari kita minum lagi dan berduka atas kematiannya. Ini yang bagus guru. <laughs> Ayo. Aku berusaha keras menghalangi mereka. Aku bahkan berunding dengan mereka Pasien kondisinya parah Kebanyakan dari mereka tidak sanggup bepergian lagi Tapi semua orang tidak mau mendengarkan kata-kataku Semuanya pergi Mereka tidak salah Gangga Hubungan pasien dan dokter atas dasar kepercayaan Tidak ada lagi kepercayaan di antara kita Sebelum terbukti kalau kita tidak bersalah, maka mereka akan tetap menganggap kita sebagai pelakunya. Maafkan aku, Jagdis. Kau sedang bermasalah dan aku hanya menambah masalahmu saja. Dokter! Darurat! Ada kecelakaan. Apa? Uh, ayo, genggam. Petani menemukan pria ini terluka di jalan raya Jait Pak. Dia membawanya kemari. Ini Pak, ini Pak Somes Gupta. Cepat bawa dia ke ruang operasi. Kita harus menyelamatkan dia. Cepat, ayo, cepat sedikit. Bagaimana suamiku? Kondisinya sekarang membaik. Tapi tidak pasti sebelum dia bisa siuman. Tolong selamatkan suamiku. Aku mohon. Hanya dia yang aku miliki, dokter. Tolonglah. Seharusnya jangan bawa anak kecil ke rumah sakit. Mereka bisa ketularan. Jangan khawatir Jadis Kalau boleh aku bisa mengantar mereka pulang Gagak bukan hanya soal infeksi pada anak-anak itu Kau lihat mereka kan Mereka masih kecil dan juga polos Sebelum membuat kesalahan besar, apa Somes tidak berpikir bagaimana masa depan dari anak-anaknya itu dan bagaimana nasib istrinya jika dia sampai celaka? Somes bukan hanya mempermainkan hidup pasien rumah sakit ini, tapi dia juga sudah merugikan keluarganya sendiri. Pemikiran dan membuat keputusan berbeda bagi tiap orang. Sekarang Somes Gupta bisa memberitahu kita hanya jika dia sudah siuman. Gak dia harus siuman. Bukan hanya demi keluarganya, tapi juga demi kita. Reputasi rumah sakit kita dipertaruhkan saat ini. Dia harus menjawab semua pertanyaan kita. Kucingnya datang. Aku panggil lagi ya. Meow, uuh <laughs> Sayang, ayo. Letakkan uh, bonekanya di sini dulu ya. Huh, huh, ini bukan boneka <tap> tapi putriku Nimboli. Dengar, aku harus merawat pasien yang lain dan kau harus disuntik. Ayo, aku tidak mau. Aku tidak sakit Ayo disuntik sebentar Nanti kau bisa bermain <gak> lagi dengannya Tidak aku takut disuntik Aku tidak mau Tapi kau harus disuntik aku tidak sakit Kenapa harus lepaskan disuntik dulu ininya disuntik? Tidak Kau tidak. harus disuntik Jangan dulu putriku. Ayo lepaskan Tidak putriku. Tahanlah nak Nimboli bertahanlah kenapa dia belum kembali putriku Nimboli bertahanlah nak aku datang aku datang Harus bicara baik-baik dengan Bu Manggala hmm? Lalu suapkan kacori bawang untuknya Dia pasti suka Dengar nak, sedikit perhatian Dan kasih sayangmu akan membuatnya semakin membaik Aku harus lakukan demi ibu Karena aku tidak mau bertemu bibi apa-apa kan sayang putriku putriku sayang aku tidak apa-apa kan sayang apa kau terluka sayang mereka jahat sekali mereka tidak peduli padamu ya kita pulang ya sayang kita tidak akan tinggal bersama mereka dimana bonekanya pasti di sekitar sini mangala dia bir di sini Sudah jauh dari mereka Orang-orang jahat itu jauh di belakang Tidak ada lagi yang bisa memisahkan aku dan putriku Semoga kau bahagia, nak Kau dan aku akan bersama selamanya Tenanglah, sayang Tenang ya, sayang Hei, jangan takut Ayo sekarang kita kembali ke rumah sakit bu. Tidak, aku tidak Hai, mau pak. Tidak pak. Kami akan merawatmu dan juga putrimu. Tidak, tidak Sungguh. pak. Tidak, tidak putriku tidak akan kembali. Nak, jangan menangis sayang. Aku tidak bohong. Tidak, tidak. Jangan Dengar. mendekat. Tolong dengarkan aku dulu. Bu. Tidak, pergilah, pergi. Jangan mendekat. Hei, bu, tidak. Kamu tidak mau kembali. Bu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Dengar. Aku, jangan bu. mendekat. Jangan mendekat kembali aku. jangan mendekat pergi pergi oh, dari tenang, sini ah, ah, ah tidak aku tidak mau kembali ke putriku putriku bisa terluka dengan, dengan jangan dengan aku. I'm bored. Woo-hoo! <laughs> saatnya menyalakan apinya Nimboli kau harus melakukan ritual terakhirnya bibi kau mau melakukan akan tidak mana mungkin aku menyalakan api bibi bisa kesakitan aku tidak mau kak aku tidak mau Bahkan ini membuat jiwanya tenang Nah, orang yang menyalakan api biasanya memiliki ikatan darah Mungkin kau bukan putrinya Tapi jiwamu dan jiwanya saling terikat Kau sangat berarti baginya Ini hanya raganya Jiwa bibimu telah pergi dari raganya dia tidak akan kesakitan Kau harus lakukan ritual terakhirnya Ayo Ikuti ibunya Ayo three